Salam sejahtera Isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jump Coding Untuk Science Computer Tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Ilene Che Unit 1, game pertama saya Dalam unit ini kita akan pelajari tentang penggunaan JavaScript Dan coding HTML untuk membangunkan satu game Satu permainan komputer yang sangat mudah Mari kita mulakan projek baru pergi ke this pc ataupun my computer masuk ke dalam c drive pilih zam xampp pilih htdoc folder masuk ke dalam dashboard folder di sini right click new folder masukkan nama my first game pastikan ada perkataan underscore untuk memisahkan perkataan my first game. Oke okay, sekali lagi my first game. my my underscore first underscore game. Kita akan letak file PHP dalam folder tersebut. Oke, okay, bagi memulakan Notepad++ buka program Notepad++. Bagi sesiapa yang ada file, boleh tutup semua file yang ada. Oke, okay, kita mulakan dengan new file, simpan file tersebut. Pergi ke menu File, Save As, pastikan folder adalah dashboard My First Game. Oke, okay, sekali lagi, pastikan folder dashboard My First Game, pilih source file, ataupun data type sebagai. Set, uh, file file type sebagai PHP. Tukarkan nama fail tersebut sebagai My First Game. Okay, My First Game. php. Tekan butang Save. Right, masukkan masukkan koding asas ataupun struktur asas HTML ke dalam. Uh, Page php tersebut ok saya sudah masukkan coding asas ataupun struktur asas untuk php file saya dan saya bagikan file tersebut title sebagai my first game okay, simpan file tersebut simpan file tersebut jadi sebelum kita mula kepada uh, web page, tengok hasil dia ataupun output dia jangan lupa kita kena aktifkan zam zam control panel okay, tekan butang apache tekan butang mysql lepas tu minimiskan window tersebut buka web browser kita buka web browser typekan address localhost dashboard dan jangan lupa kita letakkan fail tersebut dalam folder my_first_game okey dan dalam folder tersebut kita hanya mempunyai php file my_first_game.php jadi sepatutnya anda akan dapat paparan begini kosong, oke okay, sebab kita belum lagi masukkan apa-apa maklumat dalam patch tersebut. apa yang kita masukkan adalah coding asas sahaja oke okay, coding asas HTML set bahasa dia language kepada English. kita mempunyai header head, meta charset dia set kepada UTF-8 standard punya, oke okay. title kita masukkan my first game, lepas itu body Oke okay, coding tersebut boleh juga didapati dalam muka surat 4 okay, buku muka surat 4 dan kita akan tambah, sekarang ini kita masukkan satu canvas canvas maksudnya satu boulder, satu kawasan kawasan supaya kita boleh uh, menghasilkan game tersebut rujuk kepada uh, sila rujuk kepada buka surat 4 untuk coding style okay, pastikan tiada masalah typo tekan butang save lepas tu kita tengok apakah hasil yang berlaku bagi coding canvas tersebut balik kepada web page kita okay myfirstgame.php refresh page tersebut refresh page tersebut kemudian nampak tiada apa-apa pun yang keluar okay. tidak hairan sebab ini hanyalah coding style sahaja, kita belum lagi call canvas tersebut kita belum call canvas tersebut jadi kita masukkan lagi coding seterusnya dalam bahagian body supaya canvas ni akan ditunjukkan dalam web page. sila rujuk kepada muka surat 4 untuk coding tersebut Sila periksa coding dengan betul selepas memasukkan coding mengikut kepada buka surat 4 oke, okay, jika tiada ada masalah tekan butang save tekan butang save seterusnya kita tengok output tengok output pada screen tekan butang refresh kita akan nampak Tulisan keluar dan kita mempunyai screen canvas ini. Inilah yang kita namakan screen canvas dalam gray color. Oke, okay, jadi JavaScript ini kita kena berhati-hati semasa mengcoding JavaScript karena okay, kalau silap satu koma ataupun satu semicolon saja kita tidak akan nampak output yang dimasukkan. Oke, okay, contohnya kalau saya padam koma nih. Saya letakkan pada semicolon. Saya tekan butang save. Apakah output yang hasilkan ialah tiada. Canvas tersebut dipadamkan. Kerana web page tidak faham jawa skrip tersebut. Okey. Jadi dalam case yang ini. Okay, kita hasilkan fungsi yang dinamakan start game. Dan dalam body kita onload untuk start game tersebut dan dalam fungsi start game kita ada lagi fungsi sebagai my game area.start okey dan dalam ni kita set canvas documents sebagai canvas refer kepada canvas sebab nama dalam style kita gunakan canvas okey dalam fungsi ini, kita mempunyai kita set width 720 ketinggian canvas tersebut 480 okay, dan kita set konteks dia sebagai 2D seterusnya kita akan masukkan satu komponen kotak merah di dalam canvas kita Maka rujuk kepada coding dalam muka surat 8 dan kita akan masukkan satu objek yang dinamakan my red dot simpan file tersebut sekiranya coding yang dimasukkan dengan betul jadi dalam case ni apa yang kita masukkan ialah satu ini adalah objek objek yang kita masukkan yang dipanggil my red dot okay. dan kita dalam fungsi start game kita define juga property untuk objek tersebut sebagai 30, 30, merah 10, 120 dan di mana maklumat ini, ini adalah properti yang rujuk kepada komponen tersebut. 30 rujuk kepada width. 30 rujuk kepada height. Red, color. X, 10. Y, 120. X dan Y ini adalah coordinate. Jadi kita masukkan fungsi javascript. This.width set kepada width di sini. Jadi dia akan padankan kepada 30. This.height. Padankan kepada 30X. Padankan kepada 10 dan seterusnya. Dan kita masukkan style dia. Color. Color dia sebagai red. Lepas tu kita set. Kita setkan. Uh, kita munculkan dia. Appear dia. Okay. Simpan file dan tengok hasil. Tekan butang. Refresh ataupun reload. Jadi sekiranya coding tiada masalah. Kamu akan nampak petak. Um, segi empat tepat ditunjukkan segi empat tepat merah ditunjukkan seterusnya apa yang kita akan buat ialah kita cuba paparkan segi, segi empat tepat merah tersebut dan gerakkan dia dari kiri ke kanan jadi untuk pemahaman bagaimana dia bergerak sebenarnya setiap saat kita kena set dia bergerak ke satu lokasi yang baru lepas dia bergerak lokasi yang lama ni kena padam dan lokasi yang baru kena ditunjukkan Oke, okay, mari kita tengok buka surat 9 dan masukkan semua coding yang terlibat dalam notepad++ kita, dalam file kita. Oke, okay, kita masukkan satu fungsi yang dinamakan update game area di mana kawasan canvas ini akan diupdatekan, akan diperbaharui dalam 50 kali sesaat supaya kita boleh nampak dia macam bergerak. Oke, okay, dalam Case ni Game gamearea.clear Maksudnya kita padamkan Apa yang berlaku Dalam canvas tersebut yang sebelum ini Lepas tu kita update Kita masukkan lokasi yang baru Tentang red dot tersebut Kemudian kita kena update Dalam bahagian uh, My game area rujuk kepada Coding dalam muka surat 9 simpan file tersebut sekiranya anda telah memasukkan maklumat ataupun coding dengan betul apa yang berlaku dalam case ini ialah kita masukkan interval interval maksudnya masa masa yang kita set update game tersebut setiap 20 mili saat dan dalam clear function kita hasilkan satu clear function dalam clear function tersebut kita reset semua canvas tersebut di mana lokasi Set kepada kosong-kosong Dan dia punya width dan height Set kepada yang original Selepas tu kita masukkan tentang Fungsi untuk game update Dalam game update ada MyGameArea.clear dan MyRed.update Dan dalam fungsi component Kita masukkan this.update okay, Supaya konteks dia, update, color dia, update, properties dia yang merujuk kepada tempat baru, lokasi baru, warna baru semua diupdatekan. Oke, okay, jadi lepas simpan, mari kita tengok apakah output dia. Kita tetap nampak satu kotak merah berada di uh, kawasan ini. Oke, okay, tidak berubah. Sebab sekarang ini belum lagi kita set dia bergerak maka kita ini ini yang kita nampak sahaja. Balik kepada coding, rujuk kepada muka surat 10. Rujuk kepada muka surat 10 dan kita masukkan coding untuk update game area supaya kita nampak kotak tersebut bergerak. Simpan fail tersebut dan refresh page D. Kita akan nampak kotak ni bergerak. Setiap kali sebenarnya apa yang berlaku ialah canvas ini akan padam. Apa yang berlaku, apa kot, kot, apa yang berlaku ialah canvas ini akan di-update, Lokasi untuk kotak tersebut akan dipadam, kemudian dipaparkan balik. Oke, okay, disebabkan kita tidak mempunyai stop ataupun kita tidak halang kotak tersebut bergerak, maka ia bergerak daripada kiri ke hujung kanan. seterusnya kita tambahkan empat butang di bahagian bawah kanvas tersebut supaya nanti kita boleh klik butang tersebut dan gerakkan kotak tersebut kotak merah rujuk kepada muka surat 11 kita tambahkan coding simpan fail tersebut sekiranya coding sudah dimasukkan dengan berjaya mari kita tengok hasil output Flash page tersebut Dan kita akan nampak terdapatnya Empat butang Berada dalam page ini oke okay. Dan jikalah kita tekan sekarang Up, Left, Right, Down Tidak ada apa-apa yang akan berlaku Sebab kita hanya Membangunkan fungsi dia Yang dinamakan Move Up, Move Left Move Right dan Move Down Jadi sekarang Kita masukkan fungsi dia di atas script oke okay, di dalam script supaya uh, apabila kita tekan butang move up, move left tersebut, yang ini, oke okay, kotak tersebut dapat bergerak mengikut apa yang kita tekan. Selepas fungsi move up, down, left, right telah dimasukkan dengan betul, simpan file tersebut. Sekarang kita sudah berjaya untuk define fungsi move up, down bagi butang up, left, right, down. Tetapi jika kita klik, dia masih tidak berfungsi sebab kita belum lagi memanggil fungsi tersebut. Kita hanya define sahaja. Wujud kepada muka surat 12 dan masukkan koding-koding yang seperti ditunjukkan. New post dan kita Membenarkan dia, jikalau dia bergerak, x lokasi akan bertukar mengikut kepada speed x dan speed y yang baru, yaitu mengikut kepada apa yang kita tekan. Dan dalam case ini, simpan dulu file ini. Dalam case ini, jikalau kita tekan kepada, jikalau kita balik kepada web page ini, tekan butang refresh. Sebenarnya, apa yang... Apa yang berlaku ialah dia tiada apa-apa respon. Oke, okay? jikalau kita tekan butang up, left, right, down, dia tidak mempunyai sebarang respon. Apakah sebab dia? Sebab dia ialah di bahagian game update area, kita masih set dia bergerak dengan sendiri, by plus one bagi x. Maka untuk ini kita kena tukar. Sekarang kita sudah refer kepada new post. Kita refer kepada new pos, Maksudnya new position. Ok, simpan file tersebut. Sekiranya coding dah dimasukkan dengan betul. Mari kita tengok hasil dia. Refresh patch. Red dot tidak lagi bergerak dengan sesuka hati. Sebab kita dah padam coding tu. Nah, jikalau kita tekan butang right. Dia akan bergerak. Lahan-lahan. Oke, okay, sebab, sebab dalam coding kita set plus one right, plus one. Lepas kita plus one, dia akan ikut tukar lokasi tersebut based on speed dia. Jadi apakah yang berlaku ialah, kalau kita tekan dua kali, tiga kali, dia akan bergerak dengan laju. Oke, okay, ini yang berlaku. Seterusnya apa yang kita nak lakukan ialah, kita nak pastikan jika anda klik sekali untuk butang right, dia tidak akan kelajuannya tidak akan bertambah. Dia sepatutnya ialah kita tekan sekali dia bergerak sekali. Tekan sekali dia bergerak sekali, bukannya gerak secara automatik. Jadi untuk bahagian coding, kita kena tambahkan fungsi untuk stop move. Saya letak fungsi stop move di atas fungsi function move up. untuk fungsi ini kita memaksa bahawa dread dot tersebut speed X dan Y dia akan jadi sifar, balik kepada yang asal. dan untuk menggunakan fungsi ini, kita kena ubah bahagian button tadi ialah kita klik maka dia speed dia bertambah sekarang kita kena tukar ialah apabila kita klik, dia bergerak sekali, tetapi apabila kita mouse up okay? maka dia akan stop move. Coding ni boleh rujuk kepada muka surat 13. Simpan fail tersebut, sekiranya anda dah masukkan coding dengan betul dan pastikan tiada masalah ejaan. Tiada masalah ejaan. Kita cuba tengok apakah output dia. Balik kepada web page, refresh the page. Okey, tekan right sekarang kita dah berjaya okay, tekan right sekali dia akan bergerak 1 pixel up sekali dia akan bergerak 1 pixel inilah hasil coding mouse up and mouse down dan kita boleh set pergerakan yang diperlukan, yang kita mahu seterusnya kita akan masukkan satu obstacle warna hijau dalam, screen, dalam canvas tersebut maka dalam coding kita kena define obstacle itu objek my obstacle sudah dibangunkan sudah define dan sekarang kita kena update maklumat obstacle dia masukkan property kita dah masukkan property untuk obstacle tersebut di x 10 y 200 sorry kita dah updatekan property untuk my obstacle yang mempunyai width 10 height 200 warna hijau location dia x 300 dan y 120. Jadi jangan lupa kita kena update juga dalam game area bahawa object my obstacle ni wujud. Jadi tiga line kita kena tambah define object my obstacle define you component property dia lepas itu update obstacle tersebut simpan file kita teruskan coding kita teruskan tengok web page, kita nampak obstacle terletak di bahagian kawasan ini seterusnya kita masukkan coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 14 supaya red dot object nanti boleh belanggar dengan obstacle sekarang ini mereka boleh bertumbus antara satu sama lain ok, rujuk kepada muka surah 14 masukkan coding stop method Oke, okay, jika kita simpan fungsi tersebut dan refresh patch tidak ada apa-apa yang akan berlaku jangan lupa selepas stop function ini sebelum stop function ini kita tambahkan satu koma bagi method untuk clear yeah. simpan file kita boleh cuba refresh dan tengok tidak ada apa-apa yang berlaku kita balik kepada coding, masukkan coding dalam patch 15 crash wave okay, method crash wave yang kita masukkan dalam fungsi component simpan file selepas coding dimasukkan Okay. mari kita tengok apa yang berlaku kita nampak obstacle tersebut tetap berada di sini dengan red dot tidak ada apa-apa yang berlaku sebab ini adalah fungsi crash mereka tidak bergerak maka tidak tahu apa yang akan berlaku jadi penerangan dia adalah kita define kita define objek kita mempunyai left, right, top, bottom Okay, dan objek yang baru ada objek yang green objek semua pun ada left, right, bottom dia. Dan kita set crash sebagai true. Okay, jika lawu keadaan ialah tidak berlanggar antara satu sama lain, maka crash dia false. Otherwise dia crash true. Apa yang berlaku dengan crash true ialah kita akan update supaya dia berhenti jadi sekarang kita pergi kepada muka surat 16 okay, kita akan update game area ini supaya kalau crash dia akan call untuk stop, jadi masukkan coding seperti dalam muka surat 16 sekarang jikalau dia crash objek merah dengan obstacle crash maka game area kita akan berhenti tetapi objek kita masih belum bergerak masih lagi tidak dapat bergerak. Langkah seterusnya ialah kita kena set supaya obstacle tersebut akan bergerak sendiri. Maka dalam coding kita boleh tambah tambahkan coding ini supaya obstacle tersebut bergerak ke x exit tolak 1. Maksudnya bergerak dari kanan ke kiri. Mari kita lihat output outputnya. Okay, objek hijau bergerak dan sepatutnya dilanggar objek merah dia akan berhenti ok, maka coding dah betul mari kita rujuk kepada muka surat 17 muka surat 17 menerangkan bagaimana sesuatu frame itu digunakan dalam game yang membolehkan sesuatu objek bergerak dari kanan ke kiri jadi tugas yang pertama kita perlu buat jalan menentukan bilangan frame pada permulaan game. Maka kita perlu masukkan coding yang ditunjukkan dalam muka surat 17 ke dalam method my game area. Kita setkan by default nombor frame adalah bersamaan dengan kosong dan apabila game tersebut bermula nombor frame tersebut akan bertambah langkah yang seterusnya ialah kita tukar obstacle kita akan random kita akan random beberapa obstacle yang akan keluar ke dalam screen, ke dalam canvas maka, properties obstacle kita kita tukar. Yang pertama ialah jenis objeknya, tukar kepada bentuk array. Masukkan simbol tersebut ke dalam objek my obstacle, kemudian padamkan properti untuk coding my obstacle. Seterusnya kita kita tambahkan coding untuk mengira frame. Untuk mengira frame dalam update game area. Sila rujuk kepada muka surat 18, masukkan coding yang diperlukan. Simpan fail tersebut sekiranya anda telah masukkan coding mengikut kepada muka surat 17 dan 18. Sekali lagi apa yang bertukar ialah pertama tukar my myobstacle kepada array oh. sila masukkan simbol sama dengan obstacle sama dengan array seterusnya padamkan coding myobstacle yang, yang berada dalam method start game kemudian dia tukarkan semua coding untuk update game area Mengikut kepada muka surat 18. Dan last sekali, tambahkan fungsi, tambahkan method untuk every interval. Simpan file tersebut. Dan kita tengok output di web page Refresh. Sekarang kita nampak objek untuk output. Uh, objek untuk green bar ini bergerak sendiri dan kita boleh tekan red dot untuk moving ke bahagian objek green bar dan jika dia berlanggar game akan berhenti balik kepada coding mari kita tengok penjelasan untuk coding tersebut bermula update game area dalam line ini y, x, y. maksudnya kita mencipta dua variable, x dan y x dan y ini digunakan untuk mentarifkan kedudukan obstacle pada frame yang baru seterusnya kita tengok for loop dan if tersebut maka ia menunjukkan jika i kurang daripada panjang obstacle kita okay, tambah i dengan 1 yang ini adalah rujuk kepada obstacle. Dan semak sama ada kotak merah terlanggar dengan obstacle tersebut. Jika iya, maka kita berhenti. Jika tidak, dia kan terus loop. Lepas tu kita clear screen. Dan jumlah friend bertambah satu bagi bahagian ni ini adalah refer kepada uh, peningkatan frame. Peningkatan frame. Selepas frame bertambah okey, kita lihat kepada apabila nombor frame bertambah sebanyak 1 pada setiap interval 150 perkara berikut akan berlaku. Apa yang apa yang berlaku ialah kedudukan x di sini oke okay, adalah sama dengan lebar canvas maksudnya obstacle akan muncul di bahagian belakang obstacle akan muncul pada setiap 150ms kemudian kedudukan Y dia akan adjust tolak 200 supaya ba supaya bar ini objek ini tidak terlalu panjang Okay. Dan kita hasilkan uh, Array untuk Obstacle Pada setiap 150 ms Next ialah kita cipta Obstacle yang baru Selepas kita cipta Obstacle yang baru Kita akan gerakkan Obstacle tersebut Daripada bahagian kanan ke kiri Lepas itu kita akan update lokasi ataupun paparan obstacle tersebut Oke okay. dan kita update lokasi update lagi red dot punya lokasi untuk pengiraan masa pula ia rujuk kepada every interval dimana ia maksudnya di sini ialah apabila frame bertambah dan dibahagi kepada 150 interval to interval tersebut oke? Okay. Kalau berjaya, maka ia akan uh, peparkan satu objek ataupun obstacle yang baru. Jika tidak, dia tidak akan paparkan obstacle tersebut. Langkah yang seterusnya ialah kita akan bangunkan obstacle yang mempunyai kepanjangan ataupun ketinggian yang berbeza. Jadi, balik kepada buku Muka Surat 21 Masukkan coding dalam update game area supaya kepanjangan obstacle tersebut akan berubah-ubah berubah, berubah, berubah seterusnya kita masukkan lagi beberapa variable dalam method untuk update game selain daripada x, y lokasinya, kita masukkan ketinggian, gap minimum height, maximum height minimum gap dan maximum gap supaya nanti Uh, random obstacle yang keluar tu, obstacle yang di randomkan tu walaupun dia ketinggian mereka adalah berbeza tetapi memang mempunyai ruang untuk red dot melaluinya. Baiklah kita lihat muka surat 21. Kita kena lukiskan obstacles sekarang secara random. Jadi kita kena masukkan koding-koding yang berkaitan dalam muka surat 22. Tukar bahagian koding untuk frame dalam update game area. Bahagian 2 ialah kita masukkan tentang koding, tentang 2 bar random dua bar. Jadi apa yang berlaku ialah setiap bagi setiap interval 150 milisecond kita tentukan minimum height untuk bar satu objek tersebut ataupun obstacle tersebut ialah minimum 20 ketinggian dia, maksimum mencecah 200. Lepas tu kita ada kan formula untuk kira apakah uh, jumlah ketinggian dia. Dan kita setkan minimum gap adalah 50 Maksimum gap dia adalah 200 Untuk objek red dot melimpasi uh, dua bar tersebut okay. Dan gap dia kita setkan uh, formula yang ini ni Supaya kita mempunyai kawasan ataupun ruangan yang tepat Dan membolehkan red dot melimpasinya melalui kita hasilkan obstacle yang pertama di atas okay, dan hasilkan obstacle yang kedua yang di bawah jadi pengakhiran matematik ini mencari gap ruang gap yang membenarkan red dot melalui kawasan uh, melalui dua bar tersebut mari kita simpan file tersebut simpan file tersebut balik kepada web webpatch myfirstgame.php klik butang refresh maka kita akan dapati by default oke okay, sekarang uh, bar tersebut akan keluar dan ditunjukkan secara random mari kita coba red dot saya dapat bergerak apabila saya tekan butang up right down dan sepatutnya dia, dalam part, dia dapat limpas gap tersebut kemudian turun ke bawah oke okay, nampaknya dia stuck oke okay, kalau maksudnya stuck random bar dah berjaya jadi dalam coding bahagian yang saya baru masukkan coding ini tidak masalah kita kena tengok balik bahagian coding untuk crash Okay. saya cuba sekali lagi refresh patch tersebut saya cuba kita cuba ok sama ada dia boleh limpas semua bahagian bar dan kenapa dia crash Alright. nampaknya ada masalah apabila kita tekan apabila kita uh, apa ni tekan butang down ataupun right untuk menurunkan Red dot tersebut. Mari kita tengok dalam coding. Kita kena pastikan semua arah ni adalah betul. My bottom ada, my left, my right, my bottom, my top, my bottom. Ada left pun ada, ada right, ada right hilang. Ha, ini cara kita cari. Okay, ada right, ada right, ada top, ada bottom. Jadi nampaknya saya dah tersilap type di bahagian crash with crash with tekan butang simpan file kita coba lagi refresh patch tersebut dan tengok sama ada kali ini dia akan crash apaknya tidak ada suatu issue apabila kita tekan write down up oke okay. jadi itulah cara kita dibak kita kena faham di mana ada masalah tersebut dan jika dia menyentuh desktop oke okay. jadi kita sudah berjaya membangunkan fungsi ataupun method yang randomkan dua bar dan dua bat tersebut akan keluar pada setiap 150 milisecond. Jadi tugas yang seterusnya kita akan buat ialah kita masukkan score, markah, markah. Jadi bahagian ni boleh rujuk kepada muka surat 26, sorry, bahagian ni boleh rujuk kepada muka surat 24. Kita kena masukkan variable score supaya markah diberikan apabila kita mainkan game tersebut. Langkah yang pertama ialah define variable score, my score. Langkah yang kedua ialah lepas kita definekan variable my score, kita kena setkan property dia. Setelah masukkan property dia, simpan file tersebut. Kes okay, patutnya kita dah berjaya untuk hasilkan variable yang bernama score dengan properti 30 piksel. Okey, jenis tulisan berada di bahagian x 2800 280 dan y 40 dengan warna hitam. Jadi untuk tujuan tersebut kita pergi bahagian component. Kita kena masukkan coding seperti ditunjukkan dalam Buka surat 24. Langkah kedua, kita kena pastikan canvas boleh membezakan arahan melukis kotak merah dan melukiskan teks untuk score. Kita kena masukkan maklumat dalam bahagian this update method. Okay selepas kita masukkan coding tekan butang save jadi apakah yang saya lakukan pertama saya define wasco my score selepas my object my object sorry lepas tu kita masukkan property untuk my score dan dalam function component, kita tambahkan property type ke dalam function component tersebut. Lepas tu kita masukkan line untuk this.type sama dengan type. Lepas tu di bahagian update, saya tambahkan coding ni. Apa yang berlaku ialah, untuk setiap frame yang berlaku, dia akan tunjukkan teks. Oke okay, kita set width dia dan height, color dia, lokasi dia x dan y set tulisan. Jika tidak, kita akan paparkan tentang objek yang red dot. Oke. Okay. Jadi itu sahaja yang saya tunjukkan. Jadi itu sahaja coding yang kita masukkan. Save file tersebut. Mari kita tengok hasil dia tekan butang refresh ataupun reload, skor akan ditunjukkan. Dan skor tersebut adalah berdasarkan, peningkatan skor tersebut adalah berdasarkan kepada frame, frame yang telah melalui di bahagian belakang. Maka itu saja untuk unit 1, selamat mencuba.